waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay. salam <laughs> ya, apa apa ya, dah, uh, sebelum ya. dimulai ya saya kenalan dulu aja ya, kak <laughs> ya oke okay. uh, saya iksan nabil pusuma saya dari timka human computer interaction unitnya di, di jakarta Uh, Sebenarnya kan kelompok saya kan ada tiga orang, tapi ini yang wawancara uh. sendiri, soalnya biar enak. Oh iya. <laughs> iya. Nah, kalau saya, sekarang ya. Nama saya Rehanu Pratama Kusuma. Saya bekerja di salah satu uh, software house di Jakarta. Hmm. Uh, namanya itu Hitam Putih SEO dan juga saya baru masuk sih mungkin udah enam bulan kerja di sana sebagai UI/UX designer dan itu saya masuk itu sebelum lulus SMK jadi mereka udah cari yang pas sebelum lulus SMK itu mereka udah nyari yang maksudnya berpotensi bagi perusahaan mereka oke jadi apa udah enam bulan ya kak kerjanya? Udah terhitung kak, 6 bulan kerja. Iya. Oke. Okay. Terus uh, desainnya udah berapa banyak kak yang dibuat? Desain udah puluhan belasan, tapi nggak terlalu banyak saya belasan puluhan. Oke okay, oke. Okay. <laughs> ya lumayan. Ya lumayan juga ya kak udah banyak. Iya udah dari saya baru sih baru itu kira-kira setahun lah setahun belajar jadi UI-UI designer awalnya itu dari temanku itu dari temanku aku di karena aku suka desain masuk apa smk multimedia aku suka desain lalu kok aku ingin tadi ingin ngoding tapi kok nggak bisa gitu kurang kurang kurang bisa ya kurang bisa akhirnya temanku nyaranin Ah, uh, ya, desainer. Oh, akhirnya aku uh, mulai belajar dari temanku ini. Uh, dia itu memang programmer, asli programmer. Cuman karena aku yang lebih suka ke desainnya, jadi aku yang lebih mendalami. Oke. Okay. Terus uh, ini kak boleh ditampilkan desainnya kak? Mungkin satu desain aja, nggak apa-apa. Oh, iya. Ini desain banyak banget, cuman aku cari yang ada interaksinya. Nah, nggak? Bentar. di. Hmm. Aku bukanya di mana? View ya. Di itu kak. Di share screen aja. Hmm. Screen. Ada. Ini ya. Oh ya, ini. Ntar ya? Nih mungkin aku pernah buat. Wireframe kayak gini, ini toko. Hmm. Ya, ini toko-toko. Gimana -toko, kita bisa play banyak banget ini? Ini aku pernah bikin di sini. Gimana kelihatan nih Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Ini toko-toko baju si Wireframe. Oke, okay. jadi ini nanti, bikin di di ya? Jadi ini nanti apa? dikasih ke UI designer gitu ya kak buat diolah lagi ya nah jadi dari UI designer ke UI designer nah, terus bisa selanjutnya bisa dijelasin kak filosofinya dari desain ini kak oh jadi desain yang aku buat ini tentang pembu bagaimana caranya kita UI designer itu memecahkan masalah Orang-orang yang ingin membeli uh, pakaian gitu, atau ya sepatu, apa semuanya, mereka ingin lebih mudah. Bagaimana sih caranya membeli sesuatu tanpa harus datang ke toko gitu? Nah, jadi aku ngebuat websitenya ya, contohnya seperti ini gitu. Aku ingin memecahkan solusi bagi uh, para user gitu yang maksudnya sudah terkadang kayak pandemi seperti ini kan agak sulit untuk ke mall atau apa tapi mereka ingin tetap stylish atau apa jadi mereka bisa dengan website seperti ini. Oke. Jadi intinya ya untuk mempermudah orang itu ya kak belanja, pak ya, harus pergi ke toko. <laughs> ya benar itu. Itu kenapa saya eh, Keren yang gini, Banyak orang yang menjadi desainer itu hanya melihat Wah keren ya ngedesain seperti ini, ngedesain seperti ini Tapi sebenarnya tugasnya itu bukan itu Aslinya itu bagaimana caranya kita memecahkan masalah orang lain Itu banyak kan Kayak programmer juga memecahkan masalah orang lain Nah UX designer juga seperti itu Jadi bagaimana kita bisa membuat seperti ini gitu. Terus uh, Apa tuh? Kakak punya kebiasaan untuk memikirkan tentang kontrol desain atau bagian yang ada di interaksi, gitu kan? Ya, suka mikirin seperti itu juga. Ya, terus karena aku dua-duanya sih UX sama UI, jadi sama UI ya. ya. Nah, terus mungkin ada kayak buktinya gitu, nggak? Oh iya, ini ada aku coba sih. Ya, jadi... Ini cuman ini masih belum yang macetnya belum terlalu bagus ya. <laughs> Aku soalnya ngasihnya yang macetnya gak privasi banget Terlalu banyak yang kerjaan. Gitu. Aku kasih ya, ya. ini aja ya. ya. Ini contohnya jadi dari Xbox bagaimana cara kita mau beli kaset-kasetnya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita kita mau buy game kan? Kita bisa lihat-lihat. Nah, nah seperti ini di sini. Oh ini, mohon maaf kak, layarnya belum ya? pindah Oh, belum apa? Layar yang di-share sini belum pindah ya. Oh, belum pindah? Masih yang tadi. Oh, Yuk. masih yang tadi ya, bentar ya. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Belum pindah juga? Belum, kak. Hmm. Bentar ya. Oke. Okay. Ya. Eh, nah, udah. Nah, udah, Kak. Nah, ya contohnya seperti ini ya. Ini Xbox game waktu itu aku buat kayak gini. Ini buatnya di Invision. Jadi bagi kawan-kawan uh, yang ingin buat interaksinya lebih uh, kita lebih smooth ya, interaksinya lebih enak gitu. Menurutku sih di XD uh, memang bagus, cuman interaksinya kurang. Nah, yang bagus itu di Figma sama di Invision. Bagi yang pengguna Windows ya Biasanya kebanyakan tuh seperti ini Kita bisa-bisa ini semua Hover mereka bisa lebih ke ini Nah ini contohnya Jadi mempercantik desainnya kita ya Kak Iya dan juga UI designer itu juga bertanggung jawab dengan Seperti Uh, uh, seperti kita, bagaimana sih caranya memberikan kesan kepada itu? Kan salah satu itu, kan UX juga kerjanya. Nah, kita sebagai UI itu kayak navigasi. Navigasi itu, kita harus tahu apa sih orang yang maksudnya bikin orang ini tahu gitu loh. Ini masuk kemana, oh ini beli apa, itu kita harus tahu. Jadi seperti itu. Nah, ini berarti kita sedang ke games. Nah, bagaimana sih kita apa? Selanjutnya itu ke games itu ke halaman apa? Seperti itu. Terus, kita Ada lagi? Belakangan ini yeah. kan UI designer sama UX designer kan lagi populer ya, Kak. Nah, ya. Yeah. Apa perbedaan dari UI designer sama UX designer, kak? Hmm. Oke, okay. bedanya itu seperti ini pertama ada uh, sebenarnya ada beberapa UX ya ada banyak sebenarnya UX mau aku jelasin dulu kan dikit ya jelasin aku tadi udah buat jadi ini contohnya user experience ya ini pengertiannya user experience adalah proses mendesain atau membuat produk yang dapat membuat para user atau pemakainya menjadi lebih mudah dalam menggunakan produk tersebut Nah, UX ini memiliki ranah yang lebih luas daripada UI jadi ada banyak sekali komponen-komponen uh, yang mungkin uh, di UX ini lebih banyak daripada UI UX itu ada UX Researcher Nah, UX Researcher ini tugasnya mencari informasi dari user jadi kita saat membuat produk itu nggak bisa tiba-tiba langsung membuat jadi kita harus mencari dulu apa sih masalah di hari ini ceritanya. Orang itu butuh apa? Orang ini ceritanya tidak ingin macet atau ingin memecahkan masalah pekerjaannya kok ini terlalu lama, penjualannya tidak tidak laku-laku. Nah, bagaimana caranya UX ini memecahkan cerita membuat websitenya menjadi lebih mudah atau gimana? Nah ini UX researcher ini awalnya harus menganalisis juga. Jadi bagaimana caranya memecahkan masalah? yang ada di sekitar mereka. Yang kedua itu ada UX designer. UX designer itu yang mengejar, yang mengerjakan desain-desainnya kayak tadi wireframing yang aku buat yang abu-abu itu. Nah itu sebelum dijadiin uh, menjadi lebih indah sama UI designer. UX designer itu harus lebih pertama mendesainnya. Jadi yang UI designer ini juga nggak bingung gitu. Harus ditaruh mana? harus iklan yang baik itu taruh mana. Jadi dia tinggal mempercantik aja UI designer. Tugasnya UX designer yaitu membuat simple dan lebih memudahkan para user. Nah, UX writer ada juga nih. Biasanya itu kan uh, di Gojek tuh. Di Gojek itu juga uh, aku suka, suka lihat UX yang layernya ini keren banget. Dia buat ceritanya kita koneksinya mati. Nah, biasanya ada tulisan gitu kan. Ah, koneksi anda sedang, koneksi kamu sedang mati mungkin kamu harus mencari wifi atau atau apa gitu, nah biasanya itu UX Writer kerjaannya itu dia lebih eh, lebih simpel memberitahu apa sih yang salah di produk ini mungkin eh, error di dari kita, wifi kita ceritanya mati, atau eh, kita belum update aplikasinya, nah UX Writer ini tugasnya itu memberitahu lebih mudah gitu, lebih mudah disampaikan untuk si user ini biar mengerti, nah ini contoh yang tadi aku kasih tahu cuman itu, nah dan ada tujuannya UX itu mempunyai apa ya, kesan yang begitu besar lah dan juga jasa yang begitu besar karena dengan UX yang baik, produk kita itu bisa laku di pasaran kalau UI-nya bagus, orang nggak ngerti cara pakainya, produknya itu ya tidak akan laku di pasaran. Cuman, oh ini keren, cuman gua nggak ngerti. Nah, itu kan jadi agak sulit gitu buat user. Tapi kalau UX-nya baik, UI-nya baik, maka produk yang kita jual juga laku. Jadi, orang lebih ketah gitu, lebih nyaman. Oh, ini udah enak nih. E, jadi, nggak usah perlu ke produk lain. Gitu. Jadi, kayak pelayanan lah, pelayanan ke user. Gitu. Ya, ada lagi? Ada uh, ya <laughs> uh, Terus itu kak apa tipsnya untuk jadi UX designer nih kak bagi yang mungkin nanti apa yang mau pengen ke US apa jadi UX designer gitu kak? Jadi tips tipsnya apa ya kak? Oh iya, tipsnya gini sih. Kalau menurut saya, kita itu uh, punya, kita tuh harus punya rasa memecahkan masalah. Jadi, uh, kita juga nggak bisa, pen bisa, bisa nggak aja, nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Tapi kita memikirkan cara pandang user. Oh, user itu ngeliat itu yang enak gimana sih? Karena bahkan kalau kita salah warna pun orang itu udah males ngeliat, apalagi yang biasa terang banget gitu kan, tanpa ada ya dia nggak ada perkiraan gitu, Ini menurut dia keren, tapi belum tentu menurut orang lain keren. seperti itu harus punya rasa uh, lebih untuk user mencahkan masalah masih banyak sih sebenarnya yang bisa dikasih ke UX mungkin awal-awal kita, jangan langsung ke UI ya kalau bisa bolehlah kita latihan ke UI, kita bikin desain-desain dulu, desain aja dulu nanti Uh, jagonya apa itunya nanti belakangan sekalian sambil belajar. Nah, setelah itu, perdalamin UX. Kalau UX udah mantep, UI-nya pun gampang, enggak terlalu sulit. Oke, okay, jadi tipsnya itu ya, Kak apa tentang mau memacahkan masalah sama perdalamin yeah. UX-nya. Ya, iya, yeah, benar. Oke, okay. <laughs> ini ya. Yeah. Terus kan kalau misalnya di lapangan kerja kan biasanya UX itu kan didominasi oleh anak seni ya kak, itu benar kak? Oh iya, enggak juga sih. Biasanya waktu aku tuh pernah ke webinar salah satu, ada kepala UX Gojek, dia kepala UX dia ya, terkenal lah di Indonesia, Oke. Okay. Uh, dia itu tadinya itu programmer tadi banyaknya programmer tapi karena nggak ada yang jadi UX dia di, untuk belajar jadi disuruh belajar UX akhirnya menjadi UX gitu. jadi enggak juga sih yang seni-seni itu enggak jarang sih biasanya, gitu. tergantung aja ya karena anak-anak seni sekarang uh, tahu gitu UI UX dan terkadang ada yang nyamain gitu ah oh, UX sama kayak UI gitu jadi disamain disama kayak gitu, gitu. Oke, okay. uh, gitu aja kak wawancaranya. <laughs> ya gitu aja. Ya, kak. sekian ya kak untuk malam ini. Terus kalau ada ya. kesalahan ya saya juga mohon maaf ini dari. Saya juga. muter-muter ya, <laughs> atau apa. Semoga Asli. bermanfaat ya buat teman-teman kamu. Iya. Semoga banyak yang belajar UIUX juga. Iya Eh ini kalau bisa UIUX itu harus mengerti. User dan juga mengerti uh, programmer, jadi kita nggak bisa hanya mengerti user. Takutnya nanti saat kita sudah jadi nih desainnya, kalau kita nggak ngerti programmernya itu, kita bisa uh, sulit gitu ya. Mungkin kita harus, mungkin nggak cuma bukan ngoding ya, bukan kita tuh harus bukan bisa ngoding, tapi kita harus bisa mengerti. Oh, ini yang bisa dipakai cerita mereka pakai Bootstrap atau JavaScript. Nah, itu kita harus tahu, oh, ini bisa dipasang di sini. Oh, kita lebih ngerti di sini. Dan buat satu, untuk para UI UX designer harus lebih sering ngobrol sama user dan programmer. Gitu. Hmm. Jadi, komunikasi juga harus ada, ya. Kak, harus itu penting. Oke, Kak. Hmm. Terima kasih banyak, Kak, atas... Apa namanya kesediaannya, Kak? buat mengikuti yeah. ini ya, karena ya cuma sederhana aja gitu, Kak. Apa-apa yang penting bermanfaat. Terus punya itu enggak, Kak? Apa aplikasi Imani e enggak, Kak? Aplikasi apa? Imani, Imani ini saya kayak Oppo atau enggak? Dana gitu? Oh enggak ada. Oh, Aku enggak pakai. Enggak iya, semua boleh tidak? Iya, kenapa emang? Oh iya, ya nanti dia aja lebih lanjut. Oh ya? Kenapa, Ya mau ada hadiahnya gitu kak Oh, uh, sebenarnya <laughs> gini sih, kalau memang, uh, kalau sebenarnya aku ikhlas sih bagi-bagi. ilmu -bagi, cuman kalau memang untuk hadiah nggak apa-apa aku terima. Hmm. Terima kasih loh, terima kasih banyak ini buat. Sebenarnya aku yang terima kasih loh aku bisa diberikan seperti ini bisa berbagi. <laughs> Saya juga terima kasih, Kak. Ya kan, soalnya kan juga ini kan tugas Kak dari mataku. Ya, gimana? Oh iya. action Kak. Iya, <laughs> ya, sukses terus ya. ya Kak, ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.